bertemu lagi dengan saya Pak Babin TV Nah di video kali ini Pak Babin sedang berada di mana nih ya? Di, di Curug Bitung. Di Curug Bitung ya. Sama dengan Bapak Arif. Ya. Jadi uh, hari ini Pak Babin ya uh, akan yaitu melaksanakan suatu pendidikan yaitu kejuruan di mana itu berada di Pusdik Banyu Biru yang berada di Semarang mohon doanya kepada para subscriber saya ya untuk mendoakan Pak Babin agar selamat sampai tujuan Nah, karena walau bagaimanapun doa dari kalian semua ini berguna buat keselamatan Pak Babin jadi saya sedang berada di Curug ya di, Curug ini berada di mana Bang ya? Curug Bitung. Ya Di Tangerang ya Bang ya? Masih Tangerang Di Tangerang Pada kesempatan hari ini ya Ini merupakan uh, Perjalanan Perjalanan sangat jauh sekali ya Terima kasih buat Akang Dede Channel Silahkan yang mau bertanya-tanya Atau Kalian semua yang sedang berada di manapun ya agar dipantau terus pak Babintip ini perjalanan uh, ke Banyu Biru ya ke Biru di Pusdik Binmas Semarang. Ya. Jadi jadi intinya gini ya di sini tuh kenapa lama di sini macet sekali ya kita bisa lihat di arah sana ya. Nah, kita lihat ya Nah ini jalannya ini sangat macet sekali ya Ini sangat macet ini di Jakarta Mana nih abang ya Masih Tangerang Masih ya Masih macet ya Estimasi kurang lebih perkiraan Sampai ke Banyu Biru sekitar 8 atau 7 jam Atau bisa lebih gitu ya Ini macet sekali di sini. Jadi perlu kalian jika kalian melewati Jalan Bitung Tangerang ya, kalian di sini akan disuguhkan yaitu suatu kemacetan gitu. Ya. Buat kalian semua ya yang sekiranya uh, mau nonton channel Pak Babin dengan live ya, caranya cukup gampang kalian pantau terus ya Pak Babin TV, subscribe nanti di sana akan ada yang namanya notifikasi gitu ya aplikasi yaitu pemberitahuan. Nah, ketika Pak Babin live kalian bisa pantau Pak Babin gitu. Oke. Jadi Jadi sedikit cerita aja di sini Pak Babin kemarin melaksanakan suatu Pilkades ya. Pemantapan lurah-lurah terpilih ya. Kebetulan ketiga desa Pak Babin sendiri gitu ya. Alhamdulillah tidak ada sama sekali kerusuhan atau apapun Alhamdulillah udah tenang jadi Pak Babin gitu langsung uh, memberikan suatu uh, uh, apa pendidikan lagi gitu ya menuju ke arah binmas atau pustik Banyu Biru gitu ya. ini tidak ada settingan live ini bener-bener real ya memang pada dasarnya harus berdasarkan kenyataan gitu ya dan pilkades kemarin itu sudah yang namanya selesai, gitu ya. Nah, karena ketiga lurah di Desa Pababin sudah ada, gitu ya. Semoga aja demokrasi di negara kita ini bisa jadi percontohan di Desa Pababin sendiri, gitu ya. Desa Petir, yang mana pada kesempatan kemarin itu, Desa Pababin yaitu ketiga desa, baik Petir, Mekar, Baru, atau Sanding. Sudah menemukan atau sudah mempunyai suatu lurah yang baru, ya? Pesan dari Pak Babin: semoga lurah yang baru membuat desa sendiri maju, ber terus berkembang, dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Nah, itu yang penting, ya. Jadi, setelah Pak Babin kemarin keluar TR, yaitu... Melanjutkan pendidikan di SPN Banyung Biru yang ada di Binmas di Semarang ya. Maka dari itu Pak Babin akan memberikan konten uh, live ini ya Banyak orang yang menunggu-nunggu Pak Babin gitu kemarin disuruh membuat konten live ya Kalau kalian itu tidak bisa menonton live Pak Babin ini Kalian juga bisa namanya memantau terus perjalanan Pak Babin ya dan mungkin ini, Pak Babin juga nggak akan namanya itu terlalu panjang-panjang di sini, eh, karena Pak Babin juga harus fokus ngetir gitu ya, karena kan perjalanan Pak Babin ini masih berada di Tangerang gitu ya. Ini sudah pukul berapa ya? ya? Sudah pukul 10-an gitu ya, waktu Indonesia bagian barat. Ya. Silahkan buat kalian semua yang mau tanya-tanya, yang mau ini. Bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti bakal dijawab sama Pak Babin gitu ya. Emang ini perjalanan menembus batas, seperti judulnya itu maksudnya Pak Babin ini berada di uh, Polsek Petir gitu ya, menembus batas ke arah Jawa Tengah gitu ya. Itu maksudnya menembus batas itu. <laughs> Emang ini perjalanan sangat jauh sekali ya umur umur Papa bin belum pernah ke Semarang. Ya. Paling juga ke Yogyakarta, itu juga pastur di SMA. <tid> Tapi alhasil, mah emang belum pernah sih. Ini sudah masuk ke kawasan Kota Tangerang, ya. Kota Tangerang jadi dimanapun kalian berada, kalian harus menggunakan itu safety belt. Nah, apalagi kendaraan kalian tuh mobil, ya, karena... Nah, safety belt ini benar supaya mencegah kalian agar kalian itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. misalnya kecelakaan akan terlindungi oleh safety belt ini. Jadi si badan kita ini enggak mentok ke apa namanya tuh mobil gitu ya, mengakibatkan geger otak dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat, sangat mengantisipasi sekali buat kalian semua gitu ya. Agar kalian lebih hati-hati dalam berkendali lintas dan juga di sini, Papa Bin juga sedikit memberikan edukasi kepada kalian semua, gitu ya. dikarenakan di sini, pak Babin menggunakan konten live, ya, kalian harus menggunakan yaitu masker. Nah, Papa Bin sendiri di sini karena Papa Bin uh, ambil, gitu ya, berbicara kepada kalian semua. Masker tetap menempel, ya. Kalau misalnya Papa Bin ditutup mulutnya, nanti uh, akan terjadi, yaitu nggak bisa jelas intonasinya, gitu. Dan edukasinya tidak akan masuk kepada kalian semua, gitu ya. Nah sini Pak Babin sudah memasuki uh, jalan lingkar ya Jalan lingkar kembangan lingkar luar Nah gitu ya Jadi kalian juga kalau kemanapun uh, Jika kalian tidak tahu wajib yaitu yang namanya menggunakan yaitu masker Atau lain sebagainya gitu ya uh, Dan juga kalian juga wajib yaitu menggunakan maps ya uh, Supaya tidak tersasar apabila kalian tidak tahu jalannya gitu ya Masih jauh banget Nah inilah dia ya. Jadi ini perjalanan Pak Babin sendiri ya. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi ini perjalanan pabin kurang lebih nah, di sini masih lurus ya, treknya masih lurus ini sudah memasuki yaitu Kota Tangerang nah kota Tangerang ini kawasan industri kawasan mol-mol ya mol terbesar yang sampai terdengar di Asia Tenggara ya Nah, ini kecepatan juga pokoknya kalian harus mengatur kecepatan harusnya di bawah 80 km per jam dikarenakan di sini kita lebih menjaga keselamatan gitu. Jadi kita Datang dengan selamat daripada kita datang terburu-buru Tapi kalian tidak selamat Nah itu penting gitu Makanya kalian itu selalu menjaga yaitu hal-hal uh, yang bersifat mencederai kalian gitu ya Dan mohon maaf ini sedikit goyang-goyang Karena kan ya memang seperti ini ya jalanannya Nah ini udah banyak sekali ya gedung-gedung pecakar langit ya di kota Jakarta. Nah ini sudah memasuki yaitu kawasan Tangerang Kota ya perbatasan dari kota Jakarta ini adalah lingkar luar. Nah, silahkan buat kalian semua yang mau bertanya-tanya langsung saja di sini Pak Bapin langsung membuka kotak live chat ya silahkan. Nah, ini penting gitu ya buat kalian semua jadi maksudnya Pak Babin ini membuat konten live ini supaya kalian bisa melihat ya suasana kota Jakarta buat kalian semua yang berada di kampung atau di desa Pak Babin ya terutama Pak Babin ini kemana sih Pak Babin ini lagi mau ke Semarang ya lagi mau ke Semarang mau pendidikan di Pustik Banyu Biru ya. perjalanannya itu sangat jauh sekali ya kurang lebih hmm, berapa ya 7 jam sampai 6 jam itu pun kalau tidak macet bisa sampai lebih gitu ya. Semua umur Pak Babin belum pernah yang namanya itu ke sana gitu ya. Oke, okay, kita langsung saja di sini ya. Pak Babin uh, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Jembabin masih diberikan kesehatan walafiat. Ya. Jadi Buat kalian semua yang mau bertanya-tanya langsung, ya silahkan, gitu ya. <tuk> ini penting banget buat kalian semua. Gitu. Jadi, kemanapun kalian berada, karena Pak Wabi juga maklum, ya, ada di kampung ini, uh, Maps ini wajib yang namanya itu kalian tahu, gitu ya. Penting banget ini, gitu. supaya kalian tahu jalan menggunakan Maps, nah, supaya tidak nyasar, gitu ya supaya lintasnya mana yang kita harus uh, berada di tempat tersebut supaya lintasnya itu berjalan dengan uh, leluasa gitu ya jalan Dan leluasa kepergian kemana pun oh, gimana bang? ditambah untuk para rekan-rekan subscriber oh. jadi pergian kemana ke tempat pariwisata teman para tempat bisnis oh, oh. itu wajib menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu masih jadi anjuran pemerintah. PKM yeah. kita udah level 2 di mana-mana, Kak. Enggak sih, masih level-level itu berbeda-beda. Heeh. Hmm. Tapi tetap prokes harus di depan. Iya, yeah, pakai masker, cuci tangan, Ya, menghindari lah kerumunan. Dan yang lain. Oke, oke, terima kasih atas simbawnya ya, nah, ini adalah senior saya ya, yang mana pada kesempatan hari ini saya sedang menuju ke Pusdik Binmas yang di Banyubiri bersama senior saya, gitu ya, nah kita lanjut lagi ya, lanjut lagi kita membuat live ini sampai berada di Kota Jakarta aja dulu ya, nanti kita membuat live lagi di Kota Bandung ya tol cikampek silakan buat kalian semua memantau terus uh, pak babin tv ini ya supaya kalian bisa melihat-lihat walaupun kalian itu berada di kampung di kota atau dimanapun kalian berada gitu bisa melihat keindahan dan suasana kota-kota yang pak babin akan sambangi di jalan ya nggak langsung ke turun ke bawah gitu <laughs> nah, ini penting banget gitu ya jadi ini tuh Nah ini mungkin sedikit luar biasa sekali ya Ini mungkin uh, trek atau tol Atas kota Jakarta uh, Luar biasa ya Melingkar Luar biasa sekali ya Sangat luar biasa sekali benar Sekarang Indonesia ini Dan mohon maaf sekali ya buat kalian semua Apabila terkendala masalah jaringan Atau sedikit uh, rubek-rubek gitu ya apa ya bahasanya itu ya uh, maka dari itu ini mungkin dikarenakan sinyal di sini itu kurang memadai gitu atau ada yang namanya gangguan sinyal gitu ya langsung aja kita lanjut lagi di sini sudah memasuki kawasan sepertinya mas si ya nanti kita sedikit melihat-lihat di sini ada apa sih di sini di masih perjalanan treknya masih lurus ya masih lurus karena di sini pak babin membuat judul yaitu menembus menembus pak babin menembus kotak semarang sini sudah ada namanya banner tuh ini bukan endorse ya kalau mau ngendos juga enggak apa-apa sih boleh-boleh aja gitu ya boleh-boleh aja kalian ngendos ya ya untuk kita lebih cepat uh, berada di sana gitu karena di sini juga macet ya. Oke, okay. kembali lagi jadi mungkin uh, banyak sedikit gambaran ya di Kota Jakarta ini ini sangat Luar biasa sekali sudah maju gitu ya Kalau mau Babin sudah maju ya Semoga aja di desa Pak sendiri bisa mencontoh Jakarta Majunya ya Tapi kalau misalnya pembangunan hal contoh seperti detail semua gitu ini sepertinya nggak mungkin Tapi seunggaknya gitu bisa mencontoh lah Pak Babin enggak pakai seragam ya, dikarenakan supaya kita itu lebih santai gitu ya, karena perjalanan ini masih jauh gitu ya, sejauh dan di belakang sana juga udah kita menyiapkan koper dan peralatan-peralatan ya, karena kan kita 30 hari tidak bertemu ya di desa gitu ya, ya buat kalian semua yang tahu atau mencari-cari Papa Bin bisa langsung hubungi aja langsung di nomor telponnya kan udah saya sediakan juga ya buat kalian teman orang-orang yang berada di desa Papa Bin ya boleh aja Papa Bin ketika uh, selesai pendidikannya Papa Bin bisa menjadi cerita tauladan buat kalian semua ya di desa gitu ya dan memberikan konten-konten terbaik juga gitu masuk langsung di sini ya di lingkar luar jeruk karang tengah kita belok tidak Bang nih lurus saja kemarin tadi Bang Marques katanya lewat karang tengah ini kurang lebih sampai Semarang bisa sampai 5 jam 58 menit ya ini luar biasa sekali sangat lama sekali ya lagi kita menuju kota Bandung ya sampai Kud. luar biasa sekali ya Papa bingung aja membuat konten live ini supaya bisa kalian melihat gitu ya. melihat lihat apa ini berbagi sih banyak yang request juga gitu ya Pabbin mana nih live nya, gitu ya? Pak kan lagi perjalanan jauh, nih makanya nih kalian pantau terus Pak ini supaya kalian bisa melihat Pak ini sedang berada di Kota Jakarta berbagi pengalaman, berbagi eh, masukan buat kalian semua ya yang memantau channel Pak Babbin. <tuh> Nanti setelah pulang kita live lagi di desa. Di buat kalian semua ya para subscriber gitu ya Nah saya ini ya Kalian tidak akan rugi yang namanya subscribe Bapak Bin TV Karena gratis Subscribe itu cuma munculin uh, Youtube kita itu di beranda tuh doang Kalau untuk uh, kalian itu mendapatkan doku ya Atau cuan itu Kalian viewernya harus di atas 1 juta ya itu juga mungkin dapatnya kecil cuma rp ribu kali. bahkan akan namanya itu dapat gede. Itu cerita aja gitu ya. ada akan ada ruginya kalian subscribe gitu ya. Like dan juga nyalakan tombol lonceng itu biar kalian bisa memantau channel Pak Babin gitu ya. Yang berada di Mana nih Pak Babin nih? Sekarang nih nah ini mungkin di sini Pak Babin sudah berada di mana ini ya Jakarta sepertinya ini ya ya ini di sini tuh untuk estimasi sampai ke Semarang itu kurang lebih delapan jam ya 8 jam kalau kalian bisa memantau udah Karena kan macet juga di sini gitu ya. Kalau tidak macet mangga kan yang namanya sampai segitu ya. Ini namanya Karang Tengah Kebon Jeruk masuk ke arah, arah yang di bagian sebelah kanan ya kita masuk lingkar dalam ya banyak apa namanya tuh bangunan pencakar langit bu bangunan pencakar langit pak Mabin dari desa masuk kota biasa ya setelah 300 meter terus kanan untuk melanjutkan di jalan tol Jakarta Tangerang jalan tol Merak Jakarta Nah itu sirene ya sirene Google Maps ya kalau kalian mendengar itu kita sudah mulai masuk Jakarta tetap di gelajur sebelah terus kanan. kanan untuk melanjutkan di jalan tol Jakarta Nah itu Nah kalau Sebelah Jalan kanan Polak ini Jakarta, sejauh 8 km. Masuk selipi lingkar dalam Terjadi perlambatan 9 menit dalam jarak 5 km Terima kasih Bu Maps Oke terjadi perlambatan ya Di Di arah sini dikarenakan macet ya. Oke, kita lanjut lagi. Sambil melihat-lihat di Kota Jakarta. Uh, sebelah kiri itu ada gedung pencakar langit ya. Luar biasa sekali ya. Kita kagesin tuh. uh ada tol atas. Uh, tol atas. Luar biasa ya. Tuh ada mobil, Tol ke atas sana gitu ya, biasa ya. Banyak gedung-gedung pencakar langit juga di sini. sumur sumur umur Pak Babin belum pernah tuh naik sana. <laughs> Yo, lanjut lagi kita menembus batas. Dengan judulnya yaitu Pak Babin menembus batas Jadi sesuai dengan tema itu Yaitu Pak Babin menembus batas itu Maksudnya itu Pak Babin <tuh> nah, Dari desa menuju Kota melintasi kota Menuju Ke Jawa Tengah Jadi dalam rangka apa sih Dalam rangka Mengejar pendidikan Lagi yaitu Dikjur nah, Itu ya Ini sangat penting sekali ya sampai kalian salah artikan pak Babin ini jangan oh tidak kita tidak pernah jalan-jalan kita itu di sini mengejar pendidikan supaya kita lebih menjiwai suatu uh, di seorang Babin Timas nah itu penting gitu ya jadi Pak Babin sekarang sudah berada di Jakarta ya kita memasuki lingkar dalam Slipi Sambil cari uh, di sana tuh ya. Ini kecepatan Pak Wabin sendiri tidak kurang dari 80 km per jam. Kita lebih baik aman, selamat sampai tujuan, harus ngebut-ngebut gitu ya. Kalau bahasa ibu kita aman daripada kita mencari hal yang tidak diinginkan. Itu ya penting itu. Jadi kendaraan yang Pak Wabin gunakan yaitu Avanza metik ya kalau metik itu tidak menggunakan uh, gigi pedal ya kopling. dan pedal kopling ya terutama itu ya karena langsung gas tancap gas dan rem <laughs> gas dan rem memang ya <laughs> jadi pada saat menerjang kemacetan kaki kita nggak begitu capek nah, itu ya yang penting ya, kaki kita itu tidak begitu capek jadi perbedaan metik sama manual itu apa bang? Kalau ini? Jadi kalau metik itu kayak kita perjalanan ke puncak atau kayak kemacetan tadi yang kita lalu di tol ini, kita, kaki kita ini nggak terlalu capek untuk menyetop kopling karena nggak ada koplingnya kalau metik. Tidak ada kopling. Jadi koplinya. kalau manual ya. Bentar-bentar, ngeri ngejep kopling lagi. Ngejep kopling lagi, jalan, jalan ngejep lagi. Rekomendasi komunikasi si anaknya kalau buat jalan ibu kota, si anaknya mobil matic. Mobil matic ya, Ya. Hmm. sekarang kemacetan kan di mana-mana, hmm. benar sekali ya, Bang? Ya, tapi kalau untuk pencinta... Mobil dengan kecepatan tinggi, ya bagusnya manual, bagusnya eh, manual, untuk balap, baterai, baterai, manual, baterai kita mau masuk baterai kiri nih terus terus terus baterai manual, lurus aja bang manual, dulu manual, dulu. manual, baterai Dulu. baterai Oke, jadi itu ya perbandingannya mobil manual dan mobil metik Yaitu kalau mobil manual itu Pada dasarnya itu sangat capek sekali ya Kalau berada di jalan Dan mobil metik itu Yaitu Lebih itu. Mantap ya Ini sedikit macet juga ya ada pengawalan polisi Ada pengawalan dari ini ya, polri ya Kita sedikit menepi ya Kita sedikit menepi sedikit menepi juga ada pengawalan dari Korlantas mungkin ya karena kita mendahulukan sirine nah inilah dia pengawalannya ya dari Korlantas. cikinya keren tuh dia keren. keren oh itu tuh ya bang ya Uh, mantap tuh ada mobil Civic guys tuh ya. Banget ya. modis banget ya elegan coba kalian gak bisa ngejum ini mobilnya keren nih di Jakarta nih gile gile kalau bahasa Jakarta itu gile gile luar biasa terima kasih buat kalian yang udah me-like ya. silahkan buat kalian yang bergabung di Pabin TV silahkan boleh untuk komentar-komentarnya Sharing-sharingnya Atau mau bertanya-tanya boleh ya. nah, Ini berada di kota pencakar langit Jakarta gitu. Ibu kota Indonesia Ibu kota Indonesia Ibu kotanya Tapi katanya ibu kota ini Mau dipindahin bang Bagaimana tuh? Itu planning Planningnya pemerintah iya. kita kan tinggal ngikutin Sebagai rakyatnya Iya kita ngikutin aja ya, gimana pemerintah aja lah ya. Jadi di sini banyak gedung-gedung sekali ya, gedung-gedung pencakar langit. Maksudnya pencakar langit itu gedung yang men menjulang ke atas gitu ya. Uh banyak sekali tuh ya. Yang kalian uh, masih kangen di kota Jakarta gitu ya, silahkan untuk kalian. Uh, sini gitu lihat-lihat gedung. Gitu. Abah lihat gedung nih. <laughs> Jadi eh, kalau mobil Matic itu kita harus eh, mengoper giginya itu netral, d, netral, d, netral, d. Nah itu ya supaya eh, si gigi tersebut itu tidak haus gitu ya. Biasanya Ginginnya gimana bang kebang? kirnya kalau pada saat direm kan biar nggak ngeden biar nggak ngeden gak ya terus berputar terus. Oh gitu. Pada saat mesin berhenti wajib di netralin ah. posisi kendaraan berhenti. Gitu. Terus uh, itu yang menyebabkan metiknya rusak itu apa sebenarnya bang? Ya itu karena pas pada saat mobil sedang berhenti kayak di lampu merah. Uh -uh. Mobilnya berhenti, posisinya masih di D aja Harusnya kan di netral Oh di netralin Jadi mesin itu tidak beroperasi dulu Kalau pada saat berhenti Oh itu penting ya bang ya iya. Nah itu ya Jadi gunanya mobil Matic ini Selain kita itu tidak terlalu capek juga di jalan raya Nyaman Lebih nyaman juga ya Dan juga diwajibkan untuk kalian pengguna mobil Matic ya jika kalian berkendara di jalan itu, apalagi di area yang sudah berhenti, gitu ya, kalian wajib namanya mengoper gigi ke bagian gigi netral. Nah, ya. Jadi setelah gigi netral, ketika sudah jalan, masuk ke gigi satu, d, d, d. atau gigi d ya. Kalau bahasa gigi manual itu gigi satu. D, d. <laughs> d, d. <laughs> nah lah di sini seris sekali gitu ya. Jadi ini Pak Babin ini di sini emang judulnya itu Pak Babin menembus batas. Nah, maksudnya menembus batas itu perlu diperjelas lagi ya, yang kalian masih masih bergabung ya. menembus batas itu dari desa menuju ke kota, menuju ke pusdiknya gitu ya. Wah luar biasa sekali. sini macet ya. Duh. ini macet. Ini udah masuk lingkar dalam, Pluit, Semangi, Jakarta, Cikampek, Tomang, Selipi, Grogol. Nah, di sana, ya, gedung apa tuh, gede banget tuh? PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia, Indonesia ya. PT Pupuk Indonesia. Nah. Setelah 200 meter, gunakan lajur kiri Terus untuk jalan keluar menuju Poten jalan kiri. tol dalam kota. Nah, itu adalah. Sirena Ibu Haji ya, Ibu Haji YouTube. Bu Haji. Ibu Haja, Ibu Haja. Menyerok kita belok ke kiri. Oh ya. Ibu YouTube, Ibu YouTube. Kan ya, takut-takutnya kita nyasar gitu. Gunakan lajur kiri untuk mengambil jalan keluar menuju jalan tol. Siap, Bos. Kanan dulu, kanan dulu. Ya, kita masuk. Kanan dulu bang Kanan dulu Gampang motong bang. Bisa gak? Bisa gak? Langsung lah Terus, terus, terus Kanan dulu, kanan dulu ya. Nah itu ikut sepanjang Setelah 300 meter, tetap di kanan di pertigaan Memikira Kutiran Bukan semanggi, kuningan Ini ada mobil Alphard lagi <laughs> Wih, kapan nih punya Alphard <laughs> Oke okay, Kita masuk ke lajur kiri ya Sesuai dengan perintah ibu Google nah, Ini di pinggir saya ini ada mobil Alphard Mau oh, masuk tuh, itu, tuh. itu Mobil putih Masuk, masuk, masuk Oke, okay, set oh, Kiri, op, oh, op oh. Sandnya, sandnya Udah, udah, udah Nah ya, kalian harus berhati-hati ya, karena kan di sini macet. Kita harus hmm, pinter juga ya, memainkan si mobil metik ini gitu ya, dari mulai pengoperan gigi kiri, dari mulai D sampai ke netral. bagian netral. Oke, okay. kita gas lagi, pembuangan. Nah, wah, ini orang jasa marga ini, kasih aja. Oh lanjut. oh lanjut Kata oke. jasa marga lanjut katanya Bisaan Buah motoviri Diangkat nih Kabupaten Jabar jadi Kabupaten Ini mau masuk Gerbang tol ya Lajur kiri untuk kendaraan kecil, lajur kanan untuk kendaraan sedan sama aja. Kalau nah. untuk lajur sebelah sana itu untuk kendaraan uh, bis, truk, ini metro ini. mini, ini ya. Tidak ada flash. Truknya Walau dimanapun kalian wajib itu menggunakan kartu tol lah. atau kartu tol itu biasa menggunakan mandiri atau flash. Nah. Jadi kita tidak pernah yang namanya itu pengen gratisan Yang gitu. sampai kalian punya pikiran pengen gratisan gitu ya Nanti karena kendaraan kalian itu tidak membayar pajak Di sini juga ada namanya asuransi pembayaran pajak Wajib menggunakan tol Oke kita lanjut lagi ya Nah jadi ini gerbang tol sekarang itu sangat luar biasa sekali ya menggunakan teknologi yaitu tidak menggunakan manusia, Cuma menggunakan mesin ya. Kalau dulu sih waktu zamannya Pak Babin itu pakai manusia ya sebagai ngambil misalnya atau membayar itu menggunakan uang. Sekarang tinggal kita tempel saja di sini. Buka dulu kacanya. Ander ini abang-abang uh. aku <laughs> jauh banget aduh berikutnya dalam uh. masuk kantol ya dan di sini juga walaupun di Jakarta juga kali ya dikarenakan telah terjadi jadi gangguan sinyal dan kita lanjut lagi di sini ini agak sedikit goyang-goyang karena tripodnya mobil kiri-kanannya ada apaan ya juga Wow ini gedung-gedung pencakar langit ya di Jakarta ya luar biasa sekali gitu ya terlihat di sana ada gedung-gedung di sini <laughs> ya, mohon maaf sekali ya, goyang-goyang ya. Ah, tripodnya lagi dengar lagu dangdut. Ah, tripodnya lagi dengar lagu dangdut. Bener juga, goyang <laughs> terus ya, goyang. Hmm. Uh. Ya, kita melihat ya, Jakarta, kota Jakarta, kawasan Metro Jaya. Di sini ada gedung Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia itu banyak gedung-gedung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ya sini luar biasa sekali ya sudah benar-benar uh, kota banget gitu ya yang buat kalian semua ya yang mau ke Jakarta bisa kalian lihat juga di sini gitu ya sangat luar biasa sekali gitu jadi Pak Babin juga tidak tahu ini live-nya mau jam berapa ya Kayaknya buat kalian semua ketinggalan eh, Pak Babin ini live bisa kalian lihat di video Pak Babin ya Di mana video Pak Babin ini bisa kalian lihat di setelah video ini selesai live nah, Ada Semanggi Kuningan Mampang Kita masih lurus, terus lurus, masih lurus ya Oke, sana banyak gedung-gedung, gedung-gedung pencakar langit luar biasa sekali ya. Oh, Mantap ya. Tol dalam kota ada ya, atau tol lingkar dalam atau banyak sekali go tol-tol uh, atas ya dari atas ini ya. Mantap ya. sini memang rata-rata semuanya gedungnya gedung pencakar langit ya. Buat kalian semua yang tahu gedung kanan di Indonesia yang uh, yang tertinggi itu di mana ya? Boleh kalian komentar di sini. Nanti kanan terus ya Ya. Yeah. Cawang ya. Kita lewat Cawang, Mampang. Ambil kanan terus aja. Ini lumayan ya di sini juga mobil-mobilnya pada ngabut semua gitu ya. Kalau ke Semarang menurut kalian enaknya pakai apa nih? Pakai pesawat, kereta, atau pakai mobil pribadi? bisa juga pakai kaya apa bang? kaya ketek sampe kapan itu? internet <laughs> saya <laughs> bisa kampil kanan tuh ikutin ini apa bang? ini ada mobilnya? masih penuh ya? masih penuh nih bang ya? mobilnya nih kita gas ya gas bang kalian tahu tidak? artinya Tuh, yang putih-putih tuh artinya apa? Tuh, kalau yang putih-putih itu ya, jadi kita itu boleh mendahului ya. Kalau misalnya yang putih-putihnya itu panjang, apa sih? Bang, namanya bang yang putih-putih itu pasif. Ah, marka, Jaya, marka jalan. Oh. Kalau marka kalau jalannya garisnya putus-putus, ya kita diperbolehkan untuk menyali kendaraan. Ah. Tapi kalau garisnya itu lurus, menyambung, nah itu kita dilarang untuk menyali. Dilarang untuk menyali. Jadi diperjelas lagi hmm. kalau, kalau berada di lajur tersebut. Apabila si marka jalannya itu terputus-putus, terputus boleh, boleh menyali. Nah di depan kita tuh ada Apan satu. Ya. Di depan Pajero-nya lagi. Ya, di depan Pajero-nya tuh. Lumayan ini juga ya. Ganteng juga kalau bahasa anak mau mo ada mobil itu sebenarnya ganteng gitu. Mobil ganteng. Gagal tengkorakan. <laughs> <Tenggorokan. laughs> ah, gagal tengkorakan. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita sambil Itu gedungnya ada Apanya itu ya? Wah di sini penguasanya bribkaambarita ini. Bribkaambarita. Iya. <laughs> yeah, kan? Bribkaambarita. Sekarang ke Humas ya Pak. Iya. Yeah. Masih banyak yang kangen itu. Iya. Yeah, masih banyak yang kangen juga sama bribkaambarita nih. Soalnya eksis banget untuk menciptakan keamanan di wilayah hukumnya. Iya. Yeah. juga buat Bapak Ambarita ya yang di Metro Jaya. Nah, ini yang di atas sini ya, yang di atas sebelah sana tuh itu namanya monorel. Nah, buat kalian semua yang belum pernah naik monorel tuh, kalian boleh tuh naik ke sana tuh. Ya, tapi dengan ca satu catatan ini itu menggunakan karcis. Jangan cuma naik ke atas doang. Itu caranya akan membahagi membahayakan diri kalian, gitu, ya. Kalian juga harus memperhatikan ya ketika berada di jalan tol itu banyak orang yang sekiranya berada di jalan untuk membersihkan jalan tol itu tidak sampai yang namanya itu menabrak beliau gitu ya. Hati-hati juga gitu ya karena kan di sini juga banyak perawatan untuk uh, jalan tol gitu ya. pertama tol yang berada di Jakarta ya banyak sekali perawatannya gitu ya oke kita di sana ada gedung BNI nah itu gedung BNI ya itu gedung BNI ya luar biasa sekali ya kinclong <laughs> bersih <laughs> yang kalian belum tahu tuh itu gedung BNI ya di sini banyak sekali gedung semua ya rata-rata ya mungkin ini juga mungkin ya yang dikabarkan Jakarta akan tenggelam gitu banyak gedung-gedung ya. tanahnya berat guys gitu. ya kita lupakan itu kita langsung aja di sini kita masuk ke arah Jakarta ya, arah Jakarta di sini mungkin banyak sekali orang-orang yang di desa atau di kampung saya itu pada kangen atau pengen lihat Jakarta secara langsung bisa kalian memantau channel Papa Bin TV ya channel kemasyarakatan ini dibuat yaitu untuk nah, memajukan desa terutama itu yang paling utama yang kedua yaitu kalian menginspirasi kalian semua dan mohon maaf sekali apabila terkendala gangguan hal mau dimanapun sinyal berada konten ini live tidak ada edit-editan juga tidak ada settingan ini berdasarkan ritual dan fakta di lapangan itu yang penting di lapangan Ya buat kalian atau buat keluarga di rumah ya yang memantau kak bisa dilihat di sini terutama di Pababin TV ya Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini kita berjalan dengan selamat gitu ya menuju uh, tujuan Semarang Jawa Tengah dalam rangka apa sih Pak Babin? kalian mulai tanyalah di ah, jalan jalankah kita bukan jalan jauh gitu. oke kita langsung di sini memasuki area MTH Square nah itu ya nah, di sini Taman Mini, Taman Mini Indonesia Setelah Indah. 600 terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Tol Cawang Grogol. Wow, tawa. Uh, jalan Tol Cawang Grogol. Di mana itu, ja Jakarta lah. Kalau kalian masuk ke Taman Mini Indonesia Indah ya. Mungkin dulu Taman saya pernah untuk melanjutkan di Jalan Tol Cawang Grogol. Yang namanya itu ke Taman Mini ya. Taman Mini. Uh, jadi waktu itu waktu kecil doang sekarang udah nggak pernah 10km oke kita masih lurus di sana ada jalan lingkar dalam ya atau jalan tol atas ini luar biasa sekali ya Jakarta pada siang hari ini ya ini perjalanan dari siang sore oke luar biasa Jalan tolnya yang melingkar ya. Kalau misalnya ada uh, ada jalan-jalan seperti ini di kampung, bagaimana ya? <laughs> jalan tol, yaitu cuacanya lagi bagus. Nih. Ini cuacanya alhamdulillah pada kesempatan hari Terus, ini serang. cerah ya, cerah kita terkendala hujan ya. itu makanya di, dijadikan suatu background yaitu di Cisait yaitu hujan hujan Cisait Kragilan Serang iya hujan bang itu Tadi. hujan yang sangat lebat sekali gitu ya makanya oh. nah nanti kita ambil kiri tuh yang mana tuh bang? ambil kiri nanti kita naik naik apa? <laughs> naik Metro Mini <laughs> pokoknya nanti kita ini kita naik jalur atas oh kita naik jalur atas ya mm -hmm. tapi nanti belum oh. ini ada mobil yang sebelah kita nih nggak mau ngalah misalnya aja, dulu. Nah, nah, aja dulu. belum, belum. Uh, bahaya itu tadi kalian bisa lihat di video tadi ada itu benda yaitu kayu yang jatuh ya kalau terkena mobil mungkin akan terbang itu kalau kecepatannya tinggi itu kalian harus selalu memperhatikan ya di area-area jalan kalian ini gitu ya supaya eh, kalian agar berhati-hati gitu ya. karena itu yang penting gitu ya ini arah pondok gede, ini kesini berarti bang ya? terus, terus, terus. terus. ikutin yang hitam gitu. ya jadi di atas situ ya di arah sana tuh, itu namanya monorel nah, itu mungkin tinggal tinggal eh namanya mah finishing ya kalau bahasa ini mah finishing aja mungkin akan dibuka juga nanti ke arah Bekasi. delapan puluh persen, Bang ya. Seperti lagu dangdut ya, gue yang dulu. Wow, banget ini cuacanya sedikit berubah menjadi sedikit. Sejuk adem, mana nih, Lurus, lurus. masih lurus. Yeah. Ya di sana merupakan jati bening nih, yang saya lu Gas lagi ya, gas secara pelan-pelan aja ke delapan Bandung original ya, bukan Bandung boboko. Oh ba Bandung boboko ada bang? <laughs> di mana itu bang? <laughs> <laughs> Pemarayan. Pemarayan. Ya, di desa Papa sendiri ya, di Wilkum Papa Binti ada namanya Bandung Boko ya, Sumur Bandung ya, ya di Tangerang Iya, Sumur Bandung ada di Tangerang, cuma ini Bandung nah. Bandung original ya, sumur, <laughs> sumur Bandung, Mandi itu bang di, mana? di... Jayanti <laughs> banyak sekali ya. Mungkin dulunya bekasan Jawa Barat gitu ya, karena Banten itu sebelum jadi Banten yang seperti sekarang ini, dulunya Banten merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat. Nah, benar sekali Pak. Kalau oh, ini asli nih, asli Bang Maka ya? Kembang Bandung, Bandung Lautan Api, oh, Jatim Lautan Api. Terakhir Pak Babin kesini itu sekitar satu tahun yang lalu ya, Pak. sekarang nggak pernah jalan-jalan lagi warga terutama ya Mungkin ini perdana ya ke Bandung lagi setelah sekian lama oke terus pantau terus ya Pak Babin TV di sini menembus batas seperti judul ya Pak Babin menembus batas itu udah ada uh, papan pelangnya ya jati bening bukan, bukan itu ya Bang Oh bukan itu kayak jati itu jati bening cikunir <tuk> kalau kita itu kunir itu kayak semacam bikin nasi goreng ya bikin nasi goreng kaya kunir <tuk> Oke Papa menembus batas Ini judulnya emang luar biasa sekali Papa Bin menembus batas ya Belum bang ya Oke kita selalu Memantau maps juga ya Karena kan kalau kita salah jalan tol Bisa nanti, bubar jalan Bisa bubar jalan juga ya Bang ya Nanti bisa-bisa kita harus jauh. Muter lagi ke kiri Muter lagi ke kanan itu pengalaman yang sangat Pahit juga Pak Bin pernah juga Kayak gitu tuh jadi mapsnya itu kita jalannya itu kela, lewat gitu harus pelan-pelan nah, perhatikan. perhatikan gitu ya Nah kita sudah memasuki kawasan Bekasi Barat Cikampek Bandung Lingkar Jati Asih Bintara Bintara eh, eh. Aduh Luar biasa sekali ya nama-namanya itu Luar biasa ya pantau terus buat kalian semua masuk mana bang? So, ini, ini. Jadi, lurus, aja. lurus aja Kiri, ini. Ini. Uh, terus, lurus ini lurus udah oh, bacanya jalan, jalan layang Muhammad Syekh bin makluk nah, uh. Muhammad, Entah, bin Muhammad Ahmad, ya Zayed. Muhammad Syekh. ini investor jalan investor jalan jalan dari Arab Saudi bikin jalan di Indonesia kerja sama yang baik. Oh jadi Baris itu menasuk, 39 Masuk Pak Berarti itu ini bang ya investor dari Arab Saudi ya? Iya kerjasama sama Indonesia oh. untuk pembuangan infrastruktur infrastruktur jalan layar. Nah air. jadi Mas hambatan untuk kendaraan kecil. Nah, ya terima kasih Bapak Muhammad Syaid bin ya. bin siapa tadi itu? Syaid. Ya, pokoknya giant yang sudah memberikan bantuan atau kucuran dana buat pembangunan di Indonesia. Nah, ini ini merupakan jalan layang, ya, jalan layang di atas jembatan ini bebas. Mobil keluarga terus, mobil keluarga bang. Ya, mobil. ini kecepatannya harusnya berapa? Berapa ini? 120 dua puluh seratus seratus dua jam. Terus kenapa ini jalan layang ini ada eh, apa tuh namanya tuh? Kayak semacam ih, ini nih ya. Sambungan. Sambungan ya? Sambungan. Sambungan. jalan ini. Berarti bukan bukan apa namanya tuh? Dari kendaraan ini. biar kendaraan terlalu cepat bisa terbang gitu kan? Enggak. Enggak, ya. Enggak sambungan. gitu ya. Tambah aja ya, Pak, 100. Hmm. gas. Jadi ini jalan tol bebas hambatan ini berada di atas ya, tidak di bawah Jadi ini terakhirnya itu kebetulan mungkin uh, sekitar berapa ya? Lumayan jauh Lumayan jauh, mungkin tembusnya di tol mana bang? Tetap ada Cikampek Cikampek ya Nah ini kemacetan aja kalau kita lewat jalur bawah kan kita gabungnya satu truk terbesar truk melutan berat Maaf. kita jalur lambat itu kalau udah truk tapi kalau di jalan layang ini kita bebas hambatan, bebas hambatan ya. karena yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan ini adalah kendaraan yang kurang lebih tingginya itu enggak sampai 2,1 meter atau 2,5 meter atau 2,5 meter ya. ada ukurannya juga nah, ada ukuran. tinggi kendaraan kayaknya kita cocok juga nih jadi penyiar radio. Sepertinya <pulls out> itu ya, ya. harusnya kita jadi penyiar radio ini. <birth> jadi emang. Baugah, di tadi kan kalian para subscriber itu bisa klik pesli lagu ya. Iya, cuma di sini. -toro -toro bisa beralih juga. Ya, iya benar sekali ya. cuma kalau misalnya kita uh, apa ada lagu-lagunya yang ada nanti kena copyright. Nanti, nah, kalau udah kena copyright, nanti teguran komunitas dan teguran hak kita juga ini. penyakitnya aduh kita mending bikin channel ori aja di mobil, agak sedikit kinclong juga ya. <tuh> ya, mungkin habis bisa di gunung pasir oke kita lanjut lagi di sini banyak gedung-gedung yang pencakar langit yang luar biasa ya indah kan ya, mana, -mana. Nah, kita ada di atas ya, di sini juga sangatnya sekali ya dan tapi juga ini, ada minusnya ini tol layang ini ketika kita sedang mencari kamar kecil itu nah kita itu, harus itu dulu ini sampai berhenti ini iya makanya nah, itu layang udah res mulai area juga aja ini nggak ada nih ya res area di sini nggak ada juga ya, ya tunpas lewat iya lihat itu di kanan itu pembangunan LRT itu, itu ya pembangunan LRT sebelah yang sebelah kanan sana tuh iya nanti investurnya itu alat beratnya ini dikali iya itu kanan itu kiri yang kiri udah jadi tuh bah bisa jadi bisa jadi iya cuma di sini hal yang diperhatikan nih untuk di jalan layang ini apa ini? Coba tebak Bang apa? Ya kecepatannya jangan berlebihan. Bukan, nah, bukan itu. itu. Apa? Itu? Huh? CCTV. Bukan. Apa Apakah di sini di atas ini ada pom bensin? Iya, <laughs> itu tadi. Iya, makanya ya. itu. <laughs> ya, di sini tidak ada pom bensin ya di atas sini ya. Kalau ada pom bensin mungkin uh, sedikit kita tidak mengkhawatirkan bensin. Tapi alhamdulillah di sini bensin sudah terisi penuh dikarenakan uh, antisipasi, antisipasi jauh jalan, jauh. jalan layang yang sangat panjang ini gitu ya luar biasa sekali ini jalan layang ini panjang sekali ya bisa tembus ke Cikampek juga ya kurang lebih panjangnya berapa kali ya nah ini jadi kita perhatikan bensinnya ya buat kalian semua yang uh, tahu jalan tol ini silahkan boleh komentar juga di bawah sini. Oke kita lanjut di sini, karena kan di sini sangat busy sekali gitu ya. Jadi oh. kita tidak, tidak perlu, tidak harus mengatur kecepatan itu di bawah 80 km. Sampai uh, Namanya itu menggunakan sirine ya Karena sirine itu mobil hanya Mobil-mobil patroli hanya Untuk siapa sih mobil sirine itu? Ambulan Ambulan, terus Polri yang paling utama Iya Terus siapa lagi bang? Pemadam kebakaran Iya tisu Pol PP Untuk kendaraan-kendaraan patroli Kendaraan-kendaraan patroli Sekali, ya Prioritas di jalan kan, ya Iya, bukan untuk kendaraan mobil, dinas Bukan untuk kendaraan pribadi apalagi Ya, karena sanksi tilang. Itu yang paling penting ya buat kalian semua Untuk pengetahuan juga Kayak kita mematuhi Aturan lalu lintas Oh iya, TNI pun Boleh KNI. Ya, banyak sekali ya Pokoknya di bagian patroli atau di bagian polisi, militer, polisi TNI dan lain-lainnya. Ini jalan tol atas sini ya, bagus sekali ya. Kayak semacam Raksasa ini ya. Ya buat kalian semua yang berada di luar negeri ya, terutama. Untuk kalian itu Tahu gitu ya. Kalau Indonesia ini sudah Berkembang ya. ya Majulah insya Allah Nah jika kalian itu capek Atau kalian mengantuk Kalian boleh tuh yang namanya itu istirahat sejenak. Nah. Itu yang paling penting ya. Supaya kalian tidak terjadi hal yang tidak diinkan dan kondisi tubuh bisa fit kembali nah. kalau sudah beristirahat Dan harus fit juga kondisi tubuh kalian nah. itu yang paling banyak ya. ya. Makanya dari hmm. itu tadi Bapak Bin sempat menghimbau kepada kalian semua agar bensin kalian itu um, harus dijaga ya, terutama ya. Bisa juga kita manggil subscriber kita sebagai para kaula muda. Nah. itu lebih itu. Ini Nih, Bang, kalau misalnya di sini ada kendala nih, terutama kendalanya kendalanya itu bensin mogok karena bensin apa yang harus dilakukan itu Bang? Biasanya nanti di Plank itu ada tertera info nomor petugas tel yang bisa digunakan Biasanya ada itu. Coba aja kita cari Atau kalaupun kita tidak tahu nomornya seperti apa kita bisa mencarinya di Google Tolong ini nomor call center di Google ya bang ya? Hmm. ya benar sekali ya karena kan di sini kalau kehabisan bensin kalian Oke, boleh ini dikirin ini oh, nah. ini jalan ya, ya itu call center tuh informasi tuh ya. 140800 ya buat kalian semua ya yang mengalami kendala mobil dimanapun berada atau kehabisan OK, nah, bensin teruskan teruskan 140800 ubungi oh, 140800 untuk info to di sekitar kita ini ya untuk nah. info to di sekitar kita ya ya silahkan subscribe ya, karena uh, ini memberikan suatu informasi dan memberikan suatu yang namanya itu pemberitahuan juga kepada kalian semua ya. <tuk tangan> Kamera makin gede, baca ini. Eh, benar sekali ya. Jadi ini itu uh, sangat luar biasa sekali ya, terutama di gedung pencakar langit tersebut gitu ya. Itu di sini pada kabut ya, kabut uh, yang menghalangi pandangan gitu karena kita berada di atas tinggian uh, yang cukup tinggi, yang ini. cukup tinggi ya terutama itu ya. Gila sekali ya, bensin sendiri sekarang tidak berkurang, terutama yeah. <laughs> Irit banget ini bang, mobilnya apa? Ya, Iya. Ya, sesuatu <tik> Kita bisa lihat di sini jalannya berkabut ya Tadi kita itu start uh, di arah Bitung ya Sekarang sudah memasuki daerah kasih masih belum Bandut tahu-tahu daerah sini kalian bisa pantau Bapak bin TV ya di sini emang benar-benar live real tanpa editan dan sekarang juga Pak Bintipi sudah hampir satu jam menemani kalian semua ya nah kita akan terus berlanjut ya sampai kita berhenti itu di nih aroma aromanya mau hujan ini hawa-hawanya iya yeah. otte apa itu OTT Operasi tangkapan tangga. bukan ya itu BSI? Iya <laughs> <Betul>, <laughs> ya, BSI aja di nah, gedung yaitu yang namanya itu gedung BSI seperti slogannya kuliah BSI aja nah, dari situ ya kita melewati gedung gezitasi ya. Ya buat kalian semua yang mau mantau channel Pababin TV-nya, mau nah, Pababin sedang berada di mana, bahkan uh, kota Bekasi yang mana ada kesempatan hari ini papa bin sedang berada di atas tol Bebas hambatan di sini banyak gedung-gedung yang sangat luar biasa sekali untukcangka langit dan juga di sini juga banyak yang namanya itu kabut ya. kabut walaupun cuacanya cerah tapi lembab ya. Dan di sini juga kalian jangan sampai ya yang namanya itu kecepatannya lebih dari 80 km per jam. Antisipasi kalian tidak diinginkan hal yang tidak diinginkan untuk terutama. Kita minum-minum dulu ya, makan di sini. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Ini banyak yang namanya tower-tower sinyal ya. Itu dari mana sinyal-sinyalnya? Semoga aja sinyal ini itu mendukung ya sampai ke kota tujuan gitu ya. Tapi kalaupun tidak mendukung, kita sambung lagi nanti ya. Ini mungkin sedikit goyang-goyang juga di sini. Di sini itu sangat jauh sekali gitu ya. itu batas ya apa itu batas apa ya tahu silakan di sini, itu batas apa tuh mungkin batas Bekasi ya kota Bekasi sama kota Bandung mungkin ya. tapi Bekasi sama Bandung itu maksudnya Jawa Barat ya. tetap provinsi Jawa Barat ada ketinggian 10 meter mungkin ya karena kan disini sangat tinggi sekali kalau di pinggir-pinggir ini namanya Sebelah sana itu itu banyak persawahan ya menjulang ya, ya sekali ya. Kita sudah berjalan kurang lebih hampir dua jam. Perjalanan sendiri masih menyisakan 4 jam. Ya, di saat luar biasa sekali juga ya. Ya, itu sangatlah panjang itu ya. Di sini merupakan area tol bebas hambatan yang berada di bekasi. Tadi kita kurang lebih berjalan sudah hampir yaitu 45 menit. Tapi kita di sini belum sampai sampai, akan. Alhamdulillah suasana ramai lancar ya. industri kalau Karawang itu ya terkenalnya dan di sini juga ya untuk saat ini masih eh, landai gitu ya atau yang banyak eh, ramai lancar gitu ya kita ikuti ya ke arah Depan lagi ya jadi di sini sangat luar biasa sekali ya nah, Hari tadi kita udah pembatasan eh, di Karawang Kemudian kita akan menuju Bandung Cikampek, Bandung nah. nah itu inilah perjalanan kita Nah, Di atas sini tuh ada pabrik Ada pabrik yaitu pabrik Apa tidak tahu tuh mengeluarkan asap Ini sangat luar biasa sekali Ini aneh dan ini bagaimana Guys, ya, mungkin uh, itu ya, Pak Babin, pada kesempatan hari ini berjalan-jalan atau melihat-lihat, ya, melihat-lihat di uh, Jakarta sampai Kota Karawang. Kalau masih akan melanjutkan perjalanan kembali, karena kan di sini, Pak Babin akan terus ke jalan-jalan, jalan ya. in